Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya dengan rendah hati ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pengunjung di channel YouTube saya. Saya berharap Anda dapat menikmati konten yang disajikan di sini dan mendapat manfaat daripadanya. Channel YouTube saya ini berisi berbagai macam konten seperti Primbon, SEO, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi yang bermanfaat dan memberikan hiburan yang menyenangkan bagi Anda semua. Saya sangat menghargai dukungan Anda semua. Dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk terus meningkatkan kualitas konten yang disajikan di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Terima kasih atas kunjungan Anda dan selamat menikmati konten di channel YouTube saya. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kelahiran pada hari Minggu memiliki arti yang penting dan memiliki beberapa kelebihan. Berikut adalah beberapa kelebihan orang yang lahir pada hari Minggu dalam budaya Jawa. 1. Beruntung Orang yang lahir pada hari Minggu dianggap sebagai orang yang beruntung. Hal ini karena hari Minggu dipercaya sebagai hari yang paling berharga dalam seminggu dan memiliki energi positif yang kuat. 2. Memiliki kepribadian yang kuat. Orang yang lahir pada hari Minggu diakini memiliki kepribadian yang kuat dan teguh. Mereka memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan hidup mereka dan berusaha untuk mencapai kesuksesan dalam segala hal yang mereka lakukan. 3. Berjiwa pemimpin. Orang yang lahir pada hari Minggu cenderung memiliki sifat pemimpin yang baik. Mereka memiliki kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain, serta mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Empat, berbudi pekerti baik. Orang yang lahir pada hari Minggu juga diyakini memiliki budi pekerti yang baik dan santun. Mereka dapat menjadi teman yang baik dan dapat dipercaya, serta selalu siap membantu orang lain dalam kesulitan. Lima, kreatif dan inovatif. Orang yang lahir pada hari Minggu cenderung memiliki sifat kreatif dan inovatif. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menciptakan ide-ide baru yang dapat membantu mereka mencapai kesuksesan dalam karir atau bisnis. 6. Sehat dan bugar. Orang yang lahir pada hari Minggu diakini memiliki kesehatan dan kebugaran yang baik. Hal ini karena hari Minggu dipercaya sebagai hari yang paling baik untuk beristirahat dan meregenerasi tubuh, meskipun kepercayaan ini tidak didasarkan pada bukti ilmiah, namun kepercayaan ini masih sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Namun, semua orang tidak hanya yang lahir pada hari Minggu memiliki potensi untuk menjadi sukses dan berprestasi dalam hidup mereka dengan usaha, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Menurut Primbon Jawa, Seseorang yang lahir pada hari Minggu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam kehidupannya, namun, perlu diingat bahwa kepercayaan ini tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak perlu dijadikan patokan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Berikut adalah beberapa kekurangan yang dikaitkan dengan orang yang lahir pada hari Minggu menurut Primbon Jawa. 1. Mudah marah. Orang yang lahir pada hari Minggu diakini mudah terpancing emosi dan sulit mengendalikan kemarahannya, oleh karena itu. Mereka disarankan untuk lebih bersabar dan berpikir dengan tenang sebelum mengambil keputusan. 2. Kurang disiplin. Orang yang lahir pada hari Minggu cenderung kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, oleh karena itu. Mereka perlu belajar untuk lebih fokus dan mengatur waktu dengan baik. 3. Kurang percaya diri. Orang yang lahir pada hari Minggu seringkali merasa kurang percaya diri dan mudah minder. Oleh karena itu, mereka perlu membangun rasa percaya diri dan mengembangkan keberanian untuk mengambil risiko. 4. Cepat bosan. Orang yang lahir pada hari minggu cenderung cepat bosan dan sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, mereka perlu mencari cara untuk memotivasi diri dan mengembangkan minat pada hal-hal yang dapat membuat mereka tetap terlibat. Namun, penting untuk diingat bahwa karakter seseorang tidak sepenuhnya ditentukan oleh hari kelahirannya. Setiap orang memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda, dan dapat memperbaiki kekurangan yang dimilikinya melalui usaha dan pengembangan diri yang tepat. Salah satu kepercayaan Primbon Jawa yang seringkali dikaitkan dengan hari kelahiran adalah tentang kemungkinan seseorang mengalami penyakit tertentu. Berdasarkan Primbon Jawa, setiap hari kelahiran memiliki ciri khas dan kecenderungan untuk mengalami jenis penyakit tertentu. Orang yang lahir pada hari Minggu dianggap memiliki ciri khas yang kuat dan tangguh. Namun juga rentan terhadap penyakit tertentu, berikut adalah beberapa penyakit yang diakini dapat dialami oleh orang yang lahir pada hari Minggu menurut Primbon Jawa. 1. Penyakit Tenggorokan Orang yang lahir pada hari Minggu diakini lebih rentan terhadap penyakit tenggorokan, seperti sakit tenggorokan atau radang tenggorokan, hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh planet matahari yang menjadi simbol dari hari Minggu, dan diperkirakan mempengaruhi sistem pernapasan. Dua Penyakit Jantung Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir pada hari minggu juga berpotensi mengalami masalah pada jantung, seperti penyakit jantung koroner atau tekanan darah tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh planet matahari yang diperkirakan berhubungan dengan organ jantung. 3. Masalah Kulit Orang yang lahir pada hari minggu juga dapat berpotensi mengalami masalah pada kulit, seperti eksim atau gatal-gatal, Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh planet matahari yang diperkirakan mempengaruhi kesehatan kulit. Empat, Masalah pencernaan Orang yang lahir pada hari minggu juga dapat berpotensi mengalami masalah pada sistem pencernaan, seperti gangguan pada lambung atau usus. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh planet matahari yang diperkirakan mempengaruhi sistem pencernaan. Namun, Penting untuk diingat bahwa kepercayaan primbon Jawa ini tidak dapat dijadikan patokan atau menggantikan diagnosis medis yang tepat. Jika seseorang merasa mengalami gejala penyakit, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai. Selain itu, menjaga pola hidup sehat seperti olahraga teratur, makan makanan sehat, dan istirahat yang cukup juga dapat membantu menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Dan itu adalah akhir dari video ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah dan klik subscribe channel ini untuk video menarik lainnya.